Oke, terima kasih masih menonton Mama Narja Channel. Kali ini kami bikin film lagi, guys. Terbaru, tersip terhebat, spesial Ramadan menjelang hari raja Idul Fitri bersama bintang tamu kita, Tamungus. Dan ini, kalau channel dan ini coklat. Oke, selamat menyaksikan. Hai, mudik, mudik, mudik. Kota manis lakutan Alhamdulillah, benar-benar duit sana kapan? Oh, <tuk> ya Orang lebaran ah, ah, nabagisan minggu hari ah, sukan ya, ya, tahu jawa, hmm, besar, kita, kita, jadi tenang mereka, -an. ya, kemasan, Rp. 15.000, Cocok? Anu bener baik ya, lebaran Mali Bajon Harga Rp. 15.000 Bung, Aik Mah, itu mah bunga pasar. Aik Mah, Mah, Bung Ngepasar Mendingan butik aik Mah, baju Bagus Sekalian <tik> Lagas ya, kemarin Mali baju Tugahan, Aik Mah, Butik Uu Bener baik Rp. 500.000 ya, tanya. Di balik, -balik. SubhanAllah ya lembur aman biasa na cara lebaran kisok loh bah pemalingan nyamuk maling kotok maling embek emang niar babaturan ya kudu dimusawarakan ya ronda kudu di ikan deh ya kudu diaktifkan ronda cara lebaran soalnya ih itu kayak Pak R, kenapa ini ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tamu ya, ya. Wei, mana dia? Kau gua ger pusing ya mitra, lurah kamari jangan keurang kita diamankan ke di lemburin. Lebaran so, maling oh, oh. oh, rawan, rawan, rawan maling. di ada lembur, ini lembur ini, supaya aman. Ada orang tadi Oh, alhamdulillah tos. Bagus, kudu di Risma, ya. uh -huh. kudu, di bener-bener oh, ya lembur orang kudu aman. Termasuk Harus. Pemijikan batu belum aman. Atau, eh, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada aman, baru, <bedo> aman. yang batu, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada ada ada sering ampun eh, tapi ngomong-ngomong ta? ta? oh, okay. ya dia wi sorangan bayo. Oh. Wih. Yuk, dicicip, yuk. Jeki... Man, terep ya dicicip hmm. rezeki barokah ramadan repot-repot gimana alhamdulillah orang beri pikiran iya iya pak oh mengandung melencak ya itu banyak pesan orangnya sebagai RT di lembur wayahna keamanan kudu utamakan ya menjelang lebaran orang ngomong ke Risma Risma, orangnya iya ya, orangnya? hmm baju lebaran, waduh partai di Pasar Padang Cermen, Tuloba, loba 10.000 Atau ketudahan, ada Oh, oh, <lis> <lis> aneh, an tak? <lis> nomor HP, iya babatut ya. Oh diudahan, mana goreng, sih? Iya, mana kali dong si RT itu ngahubungin si RT lah Sugan Boga Loka Hayam di kelebaran ya Assalamualaikum Teh. ya kabar kabarna? Waalaikumsalam. iya jasa ge aluh Sugan yang mas aja hidung dia teh kadeuran. Coba goray. Ade ini? Udah kelebaran 2 minggu lagi belum pul baju. Gimana ini Ade ini? Bajunya nih, mau beli bajunya hmm nih -mm. mau beli baju uangnya mana uangnya mana uangnya mana uang PRT gua gak loka aduh, arahkan jualmu, eh tak totok totok kek pulangnya mungkin apa ya oh. oh, mana ya? rumah ya bulan minggu daya, urang orang lebaran anak-anak yang bisa beli baju sekalipun oh, mah, keadaan memang kemungkinan <tuk> mah aku nyaduh duit gak usaha kemana gitu aku nyaduh duit ngomonggol poy e, pan, aku hari caw tutup panenan uuh so. nah, ngomong no dia bisa dijual apa motor hiji yang no dijual pan <tuk> ngomong nah, oh, dia kita menjual motor hiji hiji nah, itu motor menangkan dia ular giga apa goreng geng asalkan anak dia beli baju mbak ya tapi uang motor tuh yang udah dijual non deh, bukan aja orang cuman motor. kotok, tapi ga orang hiji boga jual be kotok tah itu udah jual kotok anu si jalur Eta ya? enggak, mau jual kotok dulu jalur. eto kotok 2.000 hiji pake tren atau terus jual untuk kotok Sampai mana? kotok koper biji eta, terlalu numpah kotok yang penting dilelang lah yang penting anak-anak bisa -anak beli baju gak ya, sama yang lagi itu tuh udah walaupun aing saya sayang, <tuk> ya saya yang kain deh yang, no, yang ya. Sebenarnya mah di Urutan, tersesuai. paling tahun 25.000 Iya tuh. Cuman ya, ya, ya. di apa? <Sing. Sat> Halo, selamat ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Di mana-mana? Kediri mah Iya, si Galung Yang, Galu, yang beli kotok Mana tuh kotok Ari Hari kotok mah aja orang mah Van kita Serius? Serius orang mah ya. Gitu makan dia banget lho kotok Eh, uh, gimana ke gini? Si Galung jantung? Jangan... Peteng gitu. peteng Ayo siap lagi Pak Rp.sialah Ya, ya guys, ditunggu kurangnya Udah kebal-kebal uh. Harik itu guys ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Alhamdulillah Rezeki ya. Aduh, kau beli ya anak Menjual kotak, baju Gaknya telepon <tongan> Ternyata <tongan> <tongan> ayah Ayah Kalau Rp.sialah Ambil seburung-burung Kayak mana ya Coba so, berangkat Kalau yang lagi deket deket Ya oh. eh, tapi menang duit gitu, saksi teh Nyaksian. Nyaksian alhamdulillah ayam okay. ya. ya. Oh, lebaran. pemajikan Yang Oh, ada lebaran. Uh. Orang ya lumayan menang-menang duit saksi ya <San> Allah kotak <putih putih. San> di yang siapa galo menyiar kotak di si puting nyeribet ya ah awal selamat tinggalin duit saksi <San> Waalaikumsalam isi kasih galo ngeta nyer kotor, ingetan yang sugan tak? salam. iya si galuh mereka kan itu aja. itu hubungan nomor ya, mereka jual ayah itu ayah, untuk ayah apa ya banyak? Ayam buat, mana? kotor tertib. Wih, dah. tiknya amun bisa me 5 ya Allah ado amatnya ya, lalu bangkok, lima. E, e, jualnya, ya amun berapa ya 8 eh 8, e, hari... 8. orang yang beli lagi 2 bisa dua, maaf, bisa lebih Ruth. Aduh, siapa duitnya cukup, ente. Sering kembali kontak, kembali kontak. Ngeluarin jambaran, gaya yang bisa ngeluarin. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nah, nah, tenang tenang, ulang pikiran Pak RT Pak RT, paling Surya doang sebungkus. Oh, gitu, gitu. <gulis> <gulis> <gulis> Abdi maka, ya. Kuari kan, ya arek lebaran. Ya. Bising, kau maling, mending dijual. Kajilah, iwan ya, sepuluh ya, ribuannya. Sepuluh <gulis> <gulis> ribu mah jauh tuh, sepuluh ribu mah, <gulis> jadi 10 oh, 10.000 ya ribu. Man, tuh ikan gimana eh, dia mah 10.000 mah dia di masakan padang serba 10.000 nah, gitu melano iya mah macam-macam lain masakan padang 10.000 biasa masakan padang di sia itu itu biji mah ya sekenceng macam-macam jadi teman-teman ya gas jadikan baik ngjual ngjual nontah mana jual, hebera jadi hebera, mau mau duit nggak mau duit cukup meron, seribu ya lah, namun terkabur rata sih, tapi kakak kira-kira kayak yang sederhana kira lah orang dihitung delapan kali berarti meski bela Deal, 400 ratus, empat ratus, kesedih, empat ratus, maka kemana lah? Tapi lima ratus lumayan mah, oh, jadi kejadian, bagus, oh, murah, Italia, lima ratus ribu, tayo, naskah, kita, jadi lurahnya, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, aduh deal, deal, duit deal, deal, deal, Ya, ya, majade, ya, so, yangally, iya, itu penting menjadi lima ratus ribu. Soal duit makan gampang lah. Karena karena iya, karena nasi tambahan kuenya, kayak jadi suburang iya. Jadi suburang kai mang kayak dibayarnya. Atu mete kota cikurang orang mengatakan di bera di bri kan di bera duit rokok. Jadi kuen baik sebagai ketua pemuda. Dukung Bayo, Imam Maulid, Pak daripada paling ya. kau Ah, saya nah, lah, bener benar lebaran. kan? Lah, jadi Pangan bisa disendongin dia. Kayak duit ma duitnya sakit, sakit. bantuan, cemero bantuan, bantuan, bantuan. Dia pen, apa ya? Makanya, Satu. orangnya oh, satu ron. Oh, iya, kurangnya lima ratus. Maklurinya jadi supnya. Oh, kan, kabin lima ratus cocok Cocoknya 500 Rp Tapi aku putih-putih, kotak dibuat pemali Dik, Oh, putih-putih namanya? Oh, isu-isu kayaknya sekalian jeng kontana oh, siap siap, siap, siap. Oh, sekalian jeng kontana Yang dipikir-pikir ya, nah. Nah. Dipikir -pikir -pikir ya si tamung Gagah duit menang sama kotak masih bawa ke ini Menang yang <gak>. ya, jual dulu putih Jem PRT Eh, kayaknya lah, kayak baik-baik Oh, kayak PRT mati lo minta Bagus PRT punya, beneran Terus gimana ya, karena handinya atur dulu ya? Neta kan orang menang ayam ya, Pemajikan ngambak baik diima. Atuh orang mah <laughs> diantar kurang, kejaru banyak orangnya baya di Berok. Orang buat duit. Orang duitnya. Oh <laughs> <sukur> nak ya, untung ayah, nama jelasnya orang dulu ya. Balik kado balik balik. Karena aku ayek motor ayek Neta. tinggal motong apa? Tidak. Karena nggak sengaja kan sengaja. Nih uangnya tuh jual ayam adik nih buat beli baju ya, buat beli baju Lebaran ya. Ya. Mau enggak? Hmm? Ya udah. Besok kita ke pasar beli baju, yuk. Masuk, masuk. Panana. Dah. Dah. Enggak. Nah, lah ku tipu dinga gorogrokeun. Orang ke CS, gitu. Nah, ya Tuh sih, gitu Alhamdulillah menang berhadu, ya? Terus di sana bulan oh, okay. ya. lah ya, orang lebaran bagi bagaimana minggu deh. sukan. <laughs> Iyuh, saya tegak belum hatir Kaya oh, nah, tetap gitu. menjawab, belum hatir Yang besar gitu, Mas Jadi tenang, saya membeli baju ke anak Coba nurang ke pasar, beli baju Atau serba 15.000, mau cocok? Anu bener baik ya Lebaran beli melibajo nurang harga 15.000 Bu, aing mah, ada gitu, mah mau ke pasar Mendingan, aing ngain butik, baik Nyaran baju bagus sekalian Lagas ya, kemarin membeli baju Tudahan naik ka butik Nuh bener, Baik Lima ratus ribu ya, di balik pagi nah, banyak banyak. Nah, Ada lah yang muli bumbu segala masih potong, Cukup lima belas ribuan banyak di pasar. Kalau terus lah. Nah, Dipikir muli baju lima belas ribu, nandingan muli baju sudah naik. Probe baju, merek nama Yang penting mah Bisa pakai labangan